Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dimanapun kalian berada, oke, uh, saya kali ini akan membuat video yang berjudul Carlock Cover Mobil kalian Apa itu Carlock Cover ya? Nah, saya kasih lihat, nah ini covernya, covernya seperti ini nih. Nah, ini sudah saya warnai merah, warna merah sebelumnya warna hitam. Nah, sama ini. Oke, saksikan terus apa itu car lock cover mobil kalian ya. Saya akan perlihatkan bagaimana sih yang perlu dipasang Karena tidak semua orang itu memperhatikan hal ini Sehingga eh, bisa dibilang mobil menjadi karatan gitu ya Untuk pintu mobilnya Nah, Oke, saksikan terus video ini sampai selesai Jangan kemana-mana Oke Nah, ini dia Ini sudah saya cat aslinya sih warna hitam seperti ini tapi karena saya lagi senang warna merah jadi saya cat warna merah Hehehe. semoga nanti keren ya nah nanti saya akan pasang di mobil saya untuk aksesorisnya meskipun saya ngecatnya gak terlalu rapi nih tapi ya gak apa-apa coba oke okay. saksikan terus video ini hanya ada di channel saya terima kasih jangan lupa untuk like comment and subscribe di pojok kanan bawah yang warna merah ya silahkan dipencet terima kasih oke baik saya akan perlihatkan apa sih car cover itu ya nah ini Carlo cover kali itu yang di sini nih yang biasanya terkadang uh, kena air sehingga bisa membuat karat ya ini uh, saya akan pasang di sini untuk melindungi bagian besi ini supaya tidak kena karat nah, Nah, sama bagian di sini nih. Ini namanya car lock cover mobil kalian nih. Nah, ini yang akan saya pasang di sini juga. Itu, jadi saksikan terus ya video ini. Oke, ini bagian car lock pintu yang bagian sini ya. Ini, nah, nanti akan saya tempelkan untuk melindungi besi supaya tidak karatan karena kena air terus ya bakalan tetapi ini saya double tipnya double tip biasa karena saya nggak pakai 3M karena kehabisan 3M-nya. Nah, itu. Jadi saya akan semoga bisa lengket ya. Harusnya sih pakai double 3M. Hmm, ini memang seperti ini diselipkan ya. Teman-teman, sekali lagi, ini diselipkan di sini. Nah, di sini. Saya nah, itu dipasang di sini. Oke, kalau sudah terpasang ini, kita tinggal tekan. Semoga double tipnya bisa lengket ya. Nah, seperti ini. Oke, tip Nah, Lihat, jadi uh, besi yang di sini akan terlindungi oleh cover ini. Gitu. Terus berikutnya yang di sini saya akan memberikan warna. Nih, suka warna hitam, tapi sudah saya cat warna merah sehingga akan memberikan kesan yang jadi bilang e, keren lah kalau menurut saya sih ya karena merah itu racing katanya seperti itu nah ini ini tinggal di sini aja ini tanpa di double tip ya Jadi langsung bisa lengket nah kita tinggal tekan tinggal tekan aja nah seperti ini Oke. jadi ini juga juga gunanya untuk melindungi Uh, dari sin uh, air secara langsung ya meskipun tetap air bisa masuk gitu ya tapi tidak secara langsung dia bisa langsung masuk gitu oh gimana kor keren ya warnanya merah oke okay, saya akan lanjut ke pintu berikutnya sama seperti itu saksikan terus video ini jangan lupa untuk like comment and subscribe jika kalian berkenan dengan channel ini Oke okay, untuk yang bagian belakang juga masih sama seperti yang tadi teman-teman ini tinggal diselipkan aja di sini ini terus dibawa ke sini didorong gitu ya meskipun tetap air akan masuk gitu ya dia tapi dia tidak uh, secara langsung menciprati gitu ya tapi kan paling tidak Uh, melindungi lah melindungi bagian sini supaya tidak terkena air secara langsung itu sih gunanya ya sebenarnya untuk menghindari uh, air secara langsung saja sih oke okay, berikutnya masangannya bagian di sini ya sama seperti di depan ini sudah saya warnai merah semua sebenarnya warnanya hitam tapi karena saya suka lagi suka warna merah ya. Merah aja. Nah, seperti ini jadinya, nah, kan kan? Memang ini tidak apa ya, istilahnya tidak terkena air secara langsung, tapi paling tidak melindungi dari karat gitu ya, karena memang ini yang bikin terkadang bikin besi ini gampang keropos. Seperti itu oke, pintu berikutnya. Jadi itu teman-teman uh, untuk untuk video kali ini pemasangan tentang car lock uh, car lock cover mobil ya paling tidak uh, menambah aksesoris lah ini bagi teman-teman yang tertarik dengan adanya car door lock nih cover nanti saya akan berikan di deskripsi untuk link pembeliannya siapa tahu ada yang tertarik gitu ya ya memang sih sepele ya sepele sekali uh, orang jarang memperhatikan ini tetapi Sebenarnya itu penting sekali untuk menjaga dari kekaratan pintu tersebut, itu Karena kalau karat kan sayang sekali. Gitu. Oke, itu video kali saya kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di pojok kanan bawah yang warna merah itu, ya. Kalau kalian berkenan dengan channel saya ini. Oke, itu aja video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya Bye-bye